Pro sering nate Ramadan nganti saat ini tapi aja tiru gitu bukan biasa kalau sering tapi uang gak yakin uang lu yakin agus baik gedeng mesti nabi para ulama sampai full maring kok derani wajib jadi mesti orang bohongi lu tapi Ramadan pisan kok Leleko nah, ya, do itu terawih diambil pengiran, jam teluk, bengi atau jam bapak. Tapi yo ya, wudhu ulama, merga, ngatani, ku ulama gue ini berkelembatan ikut ulama, ikut gue umat kanta. Banyak satpam singka iso teraweh, berkeutu tugas sebanyak orang yang merga, adol bakso, rai iso teraweh. Ono kernet rai iso banyak umat Islam singgung pengen teraweh, rai iso. Nak nganti ulama kabeh macib no teraweh, Roma dun pisan woi, teraweh, buang gune Islam apa? seumur tahun pisan. Losing kepengen teraweh, so teraweh, gua pirang-pirang. Iku nak nganti, jadi konsensus elek separuh islam, buah hukumi, buah hukumi kenapa elek? Eh, iku sirine kena nopo nabi, namung teraweh hari ke 6 semenjak iku terus buatan teraweh sholat tenggelam. Tapi Umar ngerti, nak nabi ning dalam, mau menghindari diwajib cip Umar tetap teraweh jalan terus jadi nabi nilai ran so terus. Eh, enggak, biasa, saya kira ke ragam gak ada standarnya bangunan nabi PNS tapi ulama agar bisa di PNS no kabeh woh no no standar dam kabel riwayat hadis sukes pakat nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke enam hari undeleh sahih thaisa komentari sesungguhnya rasulullah itu mencintai amal itu tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu dia wajib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 Salahku lah berurukin, nggak tahu mak blas tersuruhin, nggak ngekeikulora, tahu kumi medit, mereka kulora duit, toma. Jadi kue ngukumi orang dia medit tuh ngenteni kue dukumu kumi, toma. Berhubung toma kecewa darani, medit. Nggak kira di kepentingan kan? Orang bocah wayu mulai teh sombong. Kue rade di kepentingan seneng kan nggak darani sombong. Karena kue kepengen tuh perhatian, rana kok iku kue, wah oh, sombong, roh aku rata kok. Nggak kira di kepentingan, kue uang ayu di Jakarta, kira kenal selalu lalang liwat rata kok kan nggak masalah. Karena anda tidak punya kepentingan. Mulan cara tasawuf sengerusak hukum itu nafsu. Termasuk menghukum yang medit, yang medit nafsu. Toma. mereka nafsu. Tomah, ono cayu, rani, nani sombong, mereka bak lamar ragelam, termasuk ke darani sombong. Madalah cara pengeran, bener cahayu ikut untuk emosi bah kan? Hahaha, <tuh> kan? <tuh> kan? Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai sombuh swargo, mau santri sitok, mulang santri sitok, ikhlas swargo, ngimami jamaah sitok, swargo ikhlas. Terus dua tomah. Pakai uang nyawa-nyawa muram medjid, dulu makmumku mau telu. Eh, kumalikat ya, jangan kalung telulah, si detik ini suaraku kok buta telung soft. Makiru ring-ringan kan? Di sok ini woboh ramak muram medjid, ngerokok kah? Be, ya gionin ngerokok bisa dong, barang ngerokok cebok, cebok, cebok. Ya suka banura cemara Allah, uang 30 per 2 pipa ya. Supaya ono luruh telung, ramai nih medjid, bunga bunga nih speaker usaha be. Pokoknya ono siare kemudian Abul Qasim al-Junadi ditakui Iwan tiang tengah-tengah kerja Nak jamaah diamuk majikan, nak raja jamaah kehilangan fadilah jamaah jadi Abdul Qasim al-Junadi sholamun faridhan, sholat dewi aneh, sementing sholat nafakoh ibu ketika ditanya bukankah jamaah itu vertikifaya gini-gini udah -gini? sampai gara-gara jamaah kehilangan nafakoh, enggak uang nyalah no sholat jadi, orang bisa dibalik kan jangan sampai sholat itu jadi tersangka nah, misalnya kita mergawe pas ngedara roti mergawe gara-gara jamaah kita kerja terus bujum ngamuk gara-gara jamaah <tuh> Berarti jamaahnya tersangka kan jadi kita ini bisa dibolak-balik api nyelamat jamaah Apa menyalihkan pekerjaan ini pekerjaan ya tapi ini kita harus ada di hukum tidak ada di hukum, kok Wong kerja kembali orang <tuh> jamaah ada jamaah kafir orang kerjo semua wong lelaki penganggur dalih, maaf Dek ya ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Loh deh, pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul akhwalu rasulillah, anwa tahwulil rasulillah. Ketika basicnya di variasi ini perilaku Nabi dia tahu punya memori. Masyurkan Nabi ketika aku sholat asik, cek Nabi aku masuk sholat terus asik kepingin fauti luha, aku kepingin dawana sholat, fa'as ma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangisi cacili, fa'at aja wazufi sholati, terus sholatku tak cepet noh, mergu aku sa'ake, nak sebagian makmumnya itu ibunya, anak kecil itu terus nabi dia kok idah, idha ma'adukum fal yukhafif wong nadadi imam, sholati kudu cepet, fa'inafihim ad-do'if wadal hajat, karena diantara mereka ada orang lemah, wadal hajat, yang punya urusan Misalnya supir bus lereng kepengen makmum bergono jamaah imamnya weng kayak motornya sewi penumpangnya pramiso misoh. Bagaimana? <tak> Jadi soal itu poin ngadilku lah. Poin nak hukummu raisoh sama individu. nak kepengen sholat khusyuk diwah An sing suwi di ane ngoma ekpres ekno neng sholat sunat. Nanti kau nak apa sholat sunat di jam sepuluh bening nanti subuh sakarap karapmu ternyata tenang kan, pas di kelar suwi, pas mau makasih, suwi mulanya kayak imam-imam malaysia sering digojlok sampai imam indonesia termasuk imam-imam yang masjid-masjid kudis yang gaji, mandi ke sholat terus jadi persolat itu nilainya sekitar kalau diuangkan tuh 500 ribu, pokoknya satu bulan itu imam mejid di malaysia itu gajinya 50 juta terus nak sing tukang adzan ngupiro terus kadang ketemu kehidin saya digaji mandem eman ke sholat terus berkali <laughs> <laughs> tiap sholat ibu digaji malam repot kenangan di Pangeran Berso sholat emang gue bergoro digaji utau Wah berso sholat emang bergoro makmum Nak rapati akem makmum rapati sholat dan ini beda Nabi beliai nih Nabi, detil lengi lengi. Nak Nabi ku mesti bener ya. Melainkan yang tentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun Kiai ulama, ono kemungkinan kita yang salah. Artinya kalau kasus Mu'ad tadi yang disalah no malas itu muat. Terus kalau terus sahabat, seh cuek mbik, Nabi pas ngaji, seh disalah Nabi, justru seh momentari elen Nabi membela pemuda itu. Melainkan lengi lengi itu terus sari ati Islam ini gue pokoknya gampang ya Basiru wala tu Asiru, nafu Basiru wala tu nafviru, Yasiru wala tu Asiru. Jadi pokoknya sare ati Islam ini seng gampang, sengurade ora naf wong bosen, seng nyeneng naf, sengurade detek naf wong gedek. Kesepoknya gampang. Enggak keski jauh malam-malam riyan dong. Solat kadang kancingnya kau ambil orang bener es takbir, es. Kadang-kadang dia kukur-kukur, Kadang sarongannya orang bener, es nafu. Takbir. Peran konangan santri ini, bah, wow jenengan sholat kita udle bah, udle lo orangi sore udle, nah, sange ngalime spontan inna wohalla yang zuru ilah suarikum watsadikum wala ilah udlikum, Walakin yang zuru ila rufikum, oh wow rando lo kelamir, aduk pakaian sing di itu, hati, adiknya sange mangklei bela awal wala ila udlikum, mau bantu nih kita kenapa dan gangguan anak solat tak parah, Gloria sering makmum gege, seluku-suku, lugu dikancing, noye, sesaktir, orang adu, yakinkan, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, meyakinkan solat, solat, solat, sholat itu solat, solat, solat, tapi solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, teleng-elenge dhas kite niku kudu ngaji mbek ulama dadi ojo ojo sampe barang ora wajib ku dianggep napa wajib mlane masyur imam syafii bin an-nawawi salat jenazah kok sing teko akeh nekne ra teko engko tak kok kok boten teko sing teko akeh nek ora teko nekne teko woe pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa wajib terus iku iku tugas ulama Gue nggak boleh ngotot ke saking misalnya trawehu komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim yang raisoh traweh karena profesi pekerjaan dia satpam takut majikan, dia tukang jago toko dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi orangnya Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafakoi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajaran Iswabu, ajaran Nabi. Hanya karena gak traweh buku komentari. Musak poso pisah nih gak Coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib. Kau ulama ijma, tolak halal itu wajib. Teraweh mau? Sunnah. Makanya ulama harus punya nyali. Kadang-kadang gak teraweh. Tapi ujulah ya lebih. Tapi ujulah ya syariat no. Jangan kau teraweh, berarti kau ngaku ulama. Sombong berarti. Mau nih teraweh apa? Jangan ngaku. Tapi ulama harus harus begitu. Kau banding lo udang isi tok gak delik. Iya ayo, wahit teraweh malah rokokan, deh, jorokohan waktu itu na kempin pantus ya. Rasulah teraweh tapi rasulah no boh. Nih tapi nak jorokulong ya nih Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap teraweh, tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak teraweh bahwa itu tidak apa-apa. Nih bahwa itu tidak no papa apa-apa. Jadi ini nih khati muslim ya. Rumah no kita kengateng. dawe saya tidak wa waing karena Rasulullah la yuk. Karena Rasul la hidbul amal, wahwaya dahu ma khovata ayu frodo Saya bersaksi kata Syaidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi boleh ngamal, itu Nabi tersiksa betul. Keluar ruang tenan gitu, gini riwatin di ruang ruang tenan. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, di Ka'bah sing kondang, sing keramat ya. Masuk Ka'bah.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 kita ceria gitu, kita gitu, asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, "Ya Rasulullah, SAW, saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah, setelah keluar dari Ka'bah kenapa engkau kecewa, kenapa engkau kelihatan sedih?" Ya Aisyah, saya ini gedun. Aku itu gedun mau sholat salat Ka'bah. Unak nganti umatku nganggep iku sunat itu penting, terus melibu ka'bah, repot bia, gitu, gitu. mulai kabar ulama, akhirnya ada banyak ulama mengatakan melibu ka'bah, gak sunat mereka nabi ketun, oh, ya ada ulama sebenarnya, ayo, gitu, gitu. ayo dulu, ini takbir-takbir kitab yang gede-gede, melibu sholat di ka'bah, gak sunat, mereka nabi, ketun saya so, di diku kebanggaan pejabat-pejabat di sholat di ka'bah, tetap aja tangkap KPK saya senang saya tidak meletih saya buka meletih saya pejabat tetap mulai tangkap jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat karena Nabi itu tadi Nabi itu kalau tidak wajib tidak wajib ini penting saya laturakan karena kita ini punya umat saya bilang kuloniku itu kia anaknya Kiai roh tenang saya bilang kulon yang kerja teng Malaysia ini kok kadang dari buruh BRT kadang seorang ibu-ibu buruh di Hong Kong api sholatnya pamit di Thailand terus colong colongan banyak saudara kita sing api sholatnya colong colongan pulau nggak ada santri ibu, ibu ini kerja teng ya orang saning ngureng babi nak esok akap kan ngeteroh anak teng gerejo nih gue hasil kerjanya digemirimi anaknya mondok. terus kayak ngukumi biaya. Ya, jarene wajibna traweh wong salat berduae nyolong kabeh wajibna napa. Ku ora ora rasane dadi kiai apa ki debutan ngene iku nak fatwae ora ora rasane probleme napa um umat. Bener kok kulo ngati neng Gus, kulo nu kerja ten dina kadang nggoreng babi, kulo nak ahad kenetro anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan, niku hukume kula sepundi? Piye kok hukumi, kok ora traweh? Iku lo capek ya, mungkin wae ini udih lakukan itu, ngobrol dengan wanita jalan keluar kayak hukumnya gitu betina entar bang berurusan. Wah ini udih lakukan ini, ganti jalan keluar. Jauhnya kalau Abu Rizal Bagri tak akan kerja dengan gue lo. Tapi misalnya kalau Abu Rizal Bagri, kalau rai semua langkoran, murang hadis, berkesibuk musuhan pimpin gue <laughs> nah, kan, akhirnya kan gak ada pilihan, kulo kayak kulo Abu Rizal kayak. Bahkan kalau nanti nangis, gak ada santri ini, Bu. Ibu ini kerja di Malaysia, tukang cek di gelantungan penting. Kan, tuh anaknya ganti kasih ngalim, anaknya mau di situ, kiri. Setelah itu di saya coba. Ayo nonton terawih. Gue semangat nonton terawih, dia kayaknya imam. Nih, gue ngarep terus, miak, gue gurih, macem, uang kentek ini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 bareng sholat berimamin imamen, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, al-bukhari nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, jadi nyucok, ulama nyucok, nyucok, keikhlasan nyucok, begitu nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok, nyucok,